Pergi tapi ada, hilang tapi ada Kehadiranmu menjadikanku sempurna Bersama kekasihku seiring waktu berjalan Hari-hari kita lalu Aku tumbuh, berkembang, mekar, mewangi, dan berseri musim berganti waktu saat kumbang mendekatmu, mata memandangmu, hatiku tak menentu. Aku bergetar saat kau memilih Tak kuasa melepas bungaku Mawar jantung hatiku Pergi tinggalkanku Demi cinta dan pilihan Ada Sesaat aku terkenang Bayangmu dalam lamunan Kerinduanku Merasuk sampai Jiwaku Ku ingin bertemu Musim berganti waktu Saat kumbang mendekatmu Mata memandangmu Hatiku tak menentu Aku bergetar saat kau memilih tidak kuasa melepas bungaku Mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku Mata memandangmu hatiku tak menentu Aku bergetar saat kau memilih Tak kuat We yeah.